sampai mati we mati napa iki iki iki iki saket mati Ketika Rasulullah ditanya, siapa mati syahid menurut kamu? Yaitu orang yang mati di medan perang. Tapi Nabi Idan Suhaidahum mati kolil. Kalau gitu yang mati syahid. sekit <San> <San> <San> Ya kalau gitu. <San> <San> <San> <San> <San> <San> kalau gitu Suhaidahum mati itu kolil. sedikit. <San> Nabi mulai nyebut almatul orang yang mati karena penyakit waktu flu atau penyakit masal otomatis. mati Wal -mat orang yang mati karena sakit perut, terus orang yang mati karena kerugian bangunan. Di sebelah cerita riwayat yang mati karena tenggelam itu juga saya. Dan terus mau masih cinta ada itu ya mati nunggu, Mau senang menghitok rakyat tampan, bino rawani ngempet raiso, yakin ditolak mati ya nah itu jahit no. nah, ini penting pula terangakan karena kalau Allah, karena itu tadi teorinya orang-orang alisunah nah, itu sedih jadi jihad itu maknanya tenang jadi jahat daya jadi jihad dan mana Allah, tenang Iqsad itu zaman jenengan ngaji tengah ala-ala nopo ngaji kita bisa balik, jadi iqsad walah taksal, iqsad tenanganan o siro walah jadi bandingannya tenanganan ini bocok, malas. Orako iqsad perang o siroin buat emang, perang itu kondisi tertentu yang kebetulan itu yokangelan, terus disebut iqsad, betulnya babnya itu vital. Makanya cukup kayak itu, gak ada babi ada babi. Kita kalau kuliah ya, ngaji ya, mempertahankan kemiskinan ya. ya yang bayar melarat, bapak yang melarat dong. Udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, tetap Islam dalam keadaan udah, wah itu udah, udah, udah, udah, keren, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, tinggal udah, ada yang gaji, ada yang di Sohibul itu kan gampang mempertahankan kesolehan segi. Seperti itu, itu mudah. Ada yang gaji, ada yang ngamati, ada yang nyutup, ada yang membeli gelar Sohibul fadilah itu gampang sekali. Ya? Orang-orang miskin itu, soleh-solehnya sendiri, gak ada yang nyalami tembak. Dan gak ada yang bilang dia Sohibul fadilah tapi tetap gak zina, gak maling, gak korupsi. Wah oh, itu luar. Soleh-solehnya gue Oh, gampang banget di halus Ini papapa, wali -wali kutok, orang hasil. Tapi itu jelas wali-wali Wakaf diberokati. ulama. Mastu. Mastu. Jadi. Kan ada, masyarakat itu ya sih, macet kan Apa kan kan karena tapi kan karena kelar itu penting Orang itu harus berani jihad, meskipun mengikuti pemimpin, abang dipimpin, atau baru dipimpin. Yang pemimpin itu juga berondana apa ciron, JAPL. Terus ya. ini penting ini, ini bukan kata-kata ulama, tapi dalil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.